Yo mabur kali ini ocha mau mengubah nih karena mau lagi nih mabur dari ocha desert menjadi apa ya Hmm jadi nama seleo cah jadi mabur ya kita pake Oscar Oscar kalau Oscar bisa nggak Ah sudah kepake mabur kita harus tambahin Oscar uh, Nah ini aja deh jut, jut, jut, jut. <laughs> Yo abis ini langsung saja Cuma beta royal. Boleh ikut gak ya gua Dia level 194 Terus dia punya skin mythic Apa koca boleh ikut Bang boleh ikut main bang Halo, kenapa bang? Boleh boleh. Oke terima yes, yes. kasih bang. Oke okay, Medan bang. Medan Medan Medan. Alhamdulillah semua ya, bang ya. Depok Depok. Oke okay. aku, aku Depok bang. Mana dong mana aduh. Depok mana Bekasi. Ya okay, bang. Mana aduh, mana aduh. Siap. Yo, bang. Start bang. Start. Start Gas <laughs> dan. guys yuk Oke okay, let's go kepada, yuk, guys, rame enggak ya? ada nggak? kosong ya? kosong sih kayaknya. set mau berliat deh. ini mencapai karakter buat ya kan? tapi lihat dong mah bro, skin aja. ya, yeah, takimitik bro. aduh guys nice. sampah dong ente ya ente kadang-kadang ente ini sini ya. aduh alterbug real key boleh oh dielkey belum dikasih skin ya ada orang mah bro oh mantap sekali instan kill ya M 13 disini di sini mantap aspal bro eh lucu kali Iya kan aja suka banget mau baru pakai TV ya di sini yang ini maksudnya ya tepatnya soalnya ya kalian lihat sendiri aja ketutup pengemudinya waktu itu kalau nggak salah sempat ngebak deh sempet ngebug kalau pakai kendaraan ini tuh pengemudi benar-benar gak bisa ditembak apa sekarang juga ya switchblade blade ini fenek nih Aceh mau pakai fenek aja deh fenek mitik m4 kalian pilih mana m4 atau m16 m eh, apa m13 m4 apa m13 ya m4 aja deh kayak mantap nih, udah mantap sekali. Red dot aja copotin nih, keren tidak perlu red dot bro, yang mitig maksudnya ya Hey, wait kita abrak lo. Bosnya naik mobil ini aja deh, keren soalnya. Oke okay, kita upgrade dulu sini nah, Upgrade dulu coy Weh weh helikopter mantap ma Bro, Rato berani beraninya Bro dia nggak maju no ya, ocha desert dan tim, Bang, Halo, mau helikopter helikopter, yuk, cari musuh lagi Bang, kita Bang, tuh Bang ada air drop lagi tuh, dekat air dropnya, sabar Bang. kenok satu konek satu nice. mantap Bang uh kali ah, Bro aku kenal di suara ya kenapa Bang kenal suara-suara siapa kenal dulu emang gua siapa dia siapa <tawa> kalau kenal siapa, Ketimu. saya siapa Kamu siapa <laughs> Eh kaget ada orang Siapa bang kali aja bener tebakan lu Lu nomor berapa? Gue nomor 2 Mana? Ya eh, ada orang lagi Masuk konten kita om ka kakak nih huh? Hah? Masuk konten? udah mau ambil dote kawannya itu Masuk konten? <tuk> Mana mobil tadi? Nice Roto Roto Roto Roto bang Dia kenal bro? <laughs> suaranya Aduh Oce memang sudah dikenal ya di ini battle Oce royale kan? ini Ini Ocha, Siapa Oce itu? Hah? Waninton, siapa itu? Coba, siapa suara lu ketemu sekali? Om, siapa itu? Oke, <laughs> ketahuan. Udah ganti nama padahal nama bro ya, parah banget, bro. Eh, bang, cari musuh lagi, bang. Eh, bang, <laughs> ayo, ayo, ayo, baru gatel kali. Tanganku nih, jalan duluan, bang. duluan om, duluan eh, abang lah duluan ntar bang mobilnya keren keren soalnya bang ayo <lacht> langsung ketahuan ini om ketahuan apa sih ketahuan apa pula kecil banget sih siapa bang ngocak salah, salah sebut kau itu ore masuk konten masuk konten-masuk konten siapa ya pula Itu oh, tuh ada orang turun bang Lihat ya? sini sini sini eh ngelag ngelag ngelag eh ngelag woy oh di eye drop eh gunsmith. Ah. aku tadi melihat orang Ini Om. Dikan speed ya? Yuk yuk kan speed ram itu. Oke, okay. kita santap. Oh, oh, oh rewind Job Ramai di sana tuh. Ramai di sana tuh. Di atas ada satu, Di bawah dia. Mati mati mati. Itu tuh di belakang tadi loh. Tuh tuh tuh. Eh, tuh tuh tuh. tuh. Soret, sekarat, sekarat, sekarat, sekarat, sekarat. Ngelag, kue bener sebentar, sebentar. Aku kasih, -like. asik asik dua squad, dua squad, di situ, dua squad, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, sini sini sini dua, dua, dua, dua, dua, dua, apa dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, ya dua, dua, dua, dua, dua, dua, ya dua, ya? bro dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, yuk, semoga C bisa memenangkan ya keren banget jadinya kalau Elit memenangkan ya kan mana ya maksudnya Saya masih tujuh orang lagi dihidupin semua satu squad ayo udah orang lagi Nah, kali bang, neck bang aku oh, tidak melihat orang di arah tadi ada om tembak. Ya. Senjata tanding. Snowboard Lalu. Di mana itu? Di bang? Turun-turun satu squad dari bawah. Hey. Dari belakang ada satu spot lagi. Aduh. Badem badem. Sabar ya dan Aduh. Odin. apa-apa lah, Bang. Ente, kadang-kadang ente kedua ya gitu ya, wah tinggal satu squad itu dong, bang bang, bang aku udahan bang, aku udahan bang, siapa itu cai itu, bang aku udahan, eh kepencet kepencet, udahan udahan aku udahan, thank you thank you Om. mantap sekali ya ma ya, aduh hampir banget cuy hampir menang tapi sayang sekali, ya tapi tidak apa-apa lah ma Bru ya tidak ya berlatih untuk meningkatnya skill battle royale Ucah kalian kalau misalnya mau berlatih jangan sama ring yang kecil-kecil ya, itu kebanyakan musuhnya bot ya atau ya masih lemah lah langsung aja langsung, langsung ke tim yang ranknya udah legendari nanti musuhnya tuh jago-jago juga bro. ya kita tadi Ucah barusan tuh timnya juga lumayan lah kalau penolcak aluh aduh parah sekali mabro ya udah mabro ya oke gitu aja untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton aja. jangan lupa share video di teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ini ya. yep, see you mabro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next